Desir, lampu hitam bergulir dari Cakrawala, membawa aura pembunuh yang tebal dan muncul tidak jauh di depan dari para murid Sekte Dao. Dengan penampilan dua mayat iblis, kelompok itu dapat melihat dengan jelas pada mereka. Tubuh mayat iblis itu sangat kering, seolah-olah mereka tidak memegang setetes air pun di dalamnya. Mereka begitu kering sehingga tampak layu dan kurus. Kulit hitam mereka tampak berkilau samar dan seolah-olah terbuat dari besi halus. Aura mengerikan setinggi langit menyebar dari mayat iblis. Mata merah tua mereka tanpa emosi manusia. Para ahli kuno ini telah diserang oleh ki iblis dan sekarang iblis berbentuk manusia. Lindung dengan muram memandangi mayat iblis yang maju ke arah mereka. Dia membungkuk ke Ying Xiao Xiao dan berkata dengan suara rendah. Kami akan bertindak sesuai rencana. Hati-hati, ya, kalian juga berhati-hati. Ying Xiao Xiao mengangguk dan menjawab. Lindong mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan jentikan jarinya, embusan angin tajam dari Yuan Power dengan kuat melesat ke salah satu mayat iblis. Mengaung, dipukul oleh serangan Lindong. Mayat iblis dengan cepat mengeluarkan raungan rendah. Mata merahnya tiba-tiba mengintensifkan ketika tubuhnya dengan cepat berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke arah mereka. Ayo pergi, saat mayat iblis bergegas. Lindong mencondongkan tubuh ke Ying Huan Huan dan berteriak rendah. Sosoknya pertama kali bergegas keluar, dan keduanya berubah menjadi cahaya pelangi, terbang menuju sisi lain dari dataran terpencil. Di belakang mereka, mayat iblis sedang mengejar, sangat ingin membunuh mereka. Dao Sekte Murid masuk ke formasi, melihat bahwa Lindong dan Ying Huan Huan telah menarik salah satu mayat iblis. Wajah Ying Xiao Xiao berubah suram. Tanpa basa-basi lagi, sebuah teriakan yang jelas terdengar dari mulutnya. Seketika, kekuatan Yuan yang tebal mekar keluar di daerah itu. Dua garis cahaya melintas-melintasi bentangan langit. Sekitar 10 menit kemudian, mereka akhirnya mendarat di dataran sunyi berturut-turut. Mereka berbalik untuk menghadapi mayat iblis yang dekat dengan mereka. Aku akan menghadapinya langsung. Kamu berhati-hati. Lindung menatap mayat iblis. Yang mendekati mereka seperti belatung tulang tarsal, sebelum membungkuk untuk memperingatkan gadis muda di sebelahnya. Iya nih, King Huan Huan mengangguk ringan dan segera duduk bersila, dengan lambaian tangan seperti gioknya. Phoenix Surgawi Merah yang berapi-api sekali lagi muncul dalam sekejap. Fluktuasi perlahan-lahan dipancarkan, dan pada saat samar itu, bahkan Lindung tampaknya sedikit tergerak olehnya. Phoenix di sitar sepertinya akan terbang keluar darinya. Jelas. Ying Huan Huan tidak membaca pelatihannya sehubungan dengan sitar Phoenix surgawi selama periode ini. Dia sekarang jelas lebih terampil dan terbiasa dengan itu dibandingkan sebelumnya. View. Lin Dong menarik napas dalam-dalam. Segera setelah itu, dia membuat gerakan menggenggam dengan tangannya ketika cabang pohon hitam melintas dan muncul. Pada saat yang sama. Lampu hijau membanjir keluar dan kedua lengan dan kakinya segera terwujud menjadi bentuk naga. Terhadap monster seperti itu, Lindong tidak berani ceroboh sedikit pun. Ledakan, saat Lindong terwujud menjadi bentuk naga, cahaya hitam sudah mencapai dia dalam sekejap. Tanpa peringatan apapun, cakar setajam silet, membawa cahaya hitam memancar, menembus ke arah dada Lindong seperti kilat. Dentang, Lindong mengambil langkah ke depan. Yuan Power memancar keluar seperti gelombang pasang di dalam dirinya. Lengan naga yang tampak buas melambaikan pohon hitam yang seberat gunung. Bentrok berulang kali dengan cakar aneh mayat iblis itu. Dentang logam yang jelas terdengar. Lingkaran energi tak kasat mata yang bergelombang keluar dari titik kontak. Pada saat berikutnya, tanah runtuh dalam sekejap mata. Retakan besar menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Gelombang energi menyapu keluar dari pusat gempa saat sosok lindung mundur lebih dari 10 langkah. Kedua lengannya sedikit mati rasa dan jantungnya tenggelam. Meskipun kekuatan mayat iblis itu jauh dari kejayaan masa lalu, tubuh fisiknya sebenarnya tumbuh jauh lebih ganas di bawah korosi ki iblis. Setiap bagian tubuhnya adalah senjata mematikan. Slash, slash, slash. Lindung terpaksa mundur. Namun mayat iblis itu tidak memberinya waktu untuk bernafas. Cahaya hitam melintas ke depan. Tajam dan cepat seperti pedang hitam. Menyodok ke arah vital lindung dengan setiap pukulan. Menanggapi pelanggaran agresif yang tak masuk akal dari mayat iblis. Bahkan lindung panik sesaat. Untuk sementara waktu, lindung benar-benar ditekan. Dong, sementara lindung ditekan. Nada sitar yang jelas terdengar. Melonjak seperti lagu Phoenix. Gelombang sonik merah yang megah menyapu ke arah mayat iblis dan membanting ke dalamnya, memaksanya mundur beberapa langkah. Ketika gelombang sonik melakukan kontak dengan mayat iblis, gelombang sonik melebur menjadi untayan yang tak terhitung jumlahnya secara instan dan mulai menyerang tubuhnya dengan hiruk-pikuk. Di bawah korosi gelombang sonik, aura pembunuh yang mengelilingi mayat iblis melemah secara substansial. Pelanggarannya juga mulai melunak dibandingkan dengan agresi sebelumnya. Mengambil keuntungan saat ini, Lindong memulihkan posturnya. Matanya menyipit saat dia melangkah maju. Lampu hijau berkilauan pada sisik hijau di lengan naganya. Pohon hitam menjadi kilasan hitam, menyerang tubuh mayat iblis dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan, serangan sengit melemparkan mayat iblis beberapa kaki ke belakang, meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Tubuh yang tangguh, meskipun telah mengalahkan mayat iblis dengan ayunan pohon. Wajah Lindong tetap suram. Pemogokan itu terasa seperti memukul baja paling keras yang pernah ada. Bahkan tubuh dari sembilan ahli panggung Nirvana Yuan tidak sebanding dengan ketangguhan daging mayat iblis. Desolate dimenai saat dia melihat mayat iblis bangkit dari tanah lagi tanpa banyak celana. Mata Lindong menjadi tajam dan dingin. Segel berubah dan mata iblis muncul di antara matanya. Sinar cahaya abu-abu yang sangat merusak ditembak dan membanting keras ke tubuh mayat iblis. Ledakan Mayat iblis diledakkan dari tanah lagi ke kejauhan. Namun, sebelum itu bisa bangkit kembali. Telapak tangan kuno besar menghantam ke bawah dengan kekuatan yang mencengangkan. Tangan surgawi sepi yang besar terpencil. Tanah runtuh dan pecah. Meninggalkan lubang raksasa yang dalam di permukaannya. Mayat iblis itu terbanting jauh ke tanah. Namun. Mata lindung berubah lebih suram saat dia memandang. Dia bisa merasakan bahwa mayat iblis itu masih belum menerima banyak kerusakan meskipun melakukan serangan agresif. Benda ini seperti monster yang tidak bisa dibunuh. Tanah di tanah meledak terbuka ketika sosok hitam memanjat keluar dari bawah. Matanya yang dalam dan merah darah membuat tulang punggung seseorang merinding. Wajah lindung hitam saat dia menatap mayat iblis. Saat itu... Dia menggeser pandangannya ke bawah sedikit ke cahaya putih yang menyinari wilayah dantiannya. Sepertinya itu adalah tumit acilesnya, tetapi lapisan kulit hitam kering menjaganya seperti benteng yang tak tertembus. Aku hanya bisa mengenai tempat yang sakit setelah aku melemahkan pertahanannya. Kilauan melintas di mata Lindong, yang sedikit menyempit. Kuan Huan, bisakah kamu menahannya sebentar? Kepala Lindung miring ke arah Huan-Huan saat dia bertanya dengan nada berbisik. Hampir tidak, tapi hanya untuk waktu yang sangat singkat. Ying Huan-Huan mengertakkan gigi sebagai jawaban. Mengambil napas dalam-dalam. Lindung menggenggam kedua telapak tangannya dan cahaya tebal mulai memancar dari mereka. Formasi cahaya tampak muncul. Mengaung, mayat iblis meraung dalam lagi saat formasi cahaya muncul di telapak tangan Lindong. Dalam sekejap. Tubuhnya muncul ke arah lindung seperti seberkas cahaya hitam. Sial, saat melihat gerakan mayat iblis. Ying Huan Huan dengan lembut menggigit bibirnya saat dia mulai memetik sitar dengan cepat. Jari-jarinya yang ramping memburamkannya. Swash, swash, swash. Saat senar sitar itu memetik. Beruntun demi gelombang ombak sonik merah meledak ke depan. Melibatkan mayat iblis di seluruh dalam sekejap. Iblis menekan lagu. Jari-jari Ying Huan Huan tiba-tiba membeku. Untaian gelombang cahaya sonik yang tak terhitung jumlahnya membentuk not musik yang sangat misterius dan aneh yang menempel di tubuh mayat iblis, menekannya dengan bobot dan kekuatan yang tipis. Retak. Sayangnya, efek penahanan agak terbatas. Saat mayat iblis berjuang dengan sekuat tenaga, catatan itu mulai retak dan berada di ambang kehancuran. Wajah Ying Huan Huan berubah putih seperti selembar kertas. Namun, dia dengan keras kepala menggigit bibirnya dan menolak untuk melepaskan cengkeramannya pada sitar. Meninggalkan tetesan darah dari jarinya pada senar sitar. Retak, retak menyebar di seluruh not musik dan akhirnya hancur sepenuhnya. Rangan mendalam keluar dari tenggorokan dan darah Ying Huan-Huan muncul di sudut bibirnya. Swoosh, dengan pengekangannya rusak. Tatapan merah darah mayat iblis jatuh pada Ying Huan-Huan. Segera. Itu mengubah target dan menembak ke arahnya dengan niat membunuh dan buas sebagai embusan angin kencang mengikuti di belakangnya. King huan, huan menatap mayat iblis saat itu menembak ke arahnya. Wajahnya jatuh, dia bersiap untuk memainkan Heavenly Phoenix Sitter lagi. Namun, ketika ujung jarinya mendarat di string sitar, sesosok muncul di hadapannya dalam sekejap seperti hantu. Hancur! Mata lindung dingin ketika formasi cahaya di telapak tangannya membentang hingga lima kaki dan mulai berputar berlawanan arah jarum jam tanpa peringatan. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya yang aneh dan bergelombang tiba-tiba muncul darinya. Itu menabrak dantian mayat iblis dengan kecepatan yang menakjubkan. Bes-bes, setelah berkas cahaya menghantam mayat iblis, kulit hitam aneh mayat itu mulai hancur dengan kecepatan yang mengejutkan. Luar biasa! Pertahanannya yang tak tertembus sedang hancur berantakan pada saat itu. Swoosh, sosok lindung melesat ke depan pada saat ini dan muncul di depan mayat iblis dalam sekejap mata. Dia menusukkan lengan naganya ke depan, menembus perut mayat iblis dengan mudah, lalu menariknya kembali dengan kecepatan kilat. Sekarang ada bola cahaya putih di telapak tangannya, pil berputar cepat di dalamnya. Ledakan, dengan bola cahaya putih keluar dari tubuhnya. Cahaya merah darah di mata mayat iblis yang sebelumnya membunuh menghilang. Dengan terhuyung-huyung, mayat iblis runtuh ke tanah tanpa begitu banyak napas tersisa di dalamnya. View melihat bahwa mayat iblis akhirnya dipukuli. Lindong menghela nafas lega. Dia berbalik dan memandangi gadis muda itu dengan kuncir kuda. Bekas darah tergantung dari sudut bibirnya. Tanpa sadar, Lindong merasakan sakit di hatinya. Apakah kamu benar-benar harus mendorong dirimu dengan keras? Itu tidak akan membunuh untuk meminta bantuan. Kamu tahu, gadis muda itu mengangkat tangannya yang adil dan diam-diam menyeka jejak darah di sudut bibirnya. Pada saat itu, dia terlihat sangat manis dan pendiam berbeda dengan sikapnya yang biasa. Sambil memeluk sitar merah tua, dia mengangkat dagunya sedikit dan tertawa. Yah!